Sampai wa di Bismillahirrahmanirrahim. warahmatullahi wabarakatuh fi <tuk tangan> wa ala alihi washabi ajmain laa haula wa, la la wa illa billahil bintang hormati Bapak Kepala Desa beserta perangkat Bapak Muspika Kecamatan Jiwa dari Kepolisian Ramil mungkin dari kecamatan yang berkenan hadir pada siang hari ini yang kami hormati, para tokoh masyarakat sesepuh, pinesepuh, bahasa lebak, bahasa Haji, aci sepuh, barang gigi, ikan, pulau hormati, bapak-bapak, ibu-ibu. 17 Agustus Tiga Dirgahayu kemerdekaan Indonesia Ingkang Kaping pitung Dosok Gansal Sekaligus Tahun Baru Hijriah 1 Muharram 1442 Hijriah Semoga Kita semuanya dalam Keadaan sifat walafiah Panjang umur Yang berkah dan semuanya menjadi kebanggaan Buho Panjenengan Suryo Amin. Monggo, terlebih khusus, Fatihah datang ingkang Buho Panjenengan Suryo Siaroi. Konten siang menikah banyak makom-makom Aulia di sini. Ingkang babat dusun, babat bisa keras. Di menikah, Asyid. Rahmat Alian Said Abdulloh mukimukim tanza ringan rahmat lani mati Allah subhanahu wa taala lalu mal fatihah Alhamdulillahihminar syaitonil rojiim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Robbil alaminar rahmanir rahim Minalikya bittim Iya ganabudwa Iya ganas sahih mustaqim surahul alaihim wal alaihim bapak-bapak ibu-ibu utamakan para perangkat desa keras bapak musfika tokoh masyarakat Kulo perlu patuh dateng panjenengan studio, pilih kulo jenengan studio, mau istilah ini kini bahasa nih ngoton kebetiuso, namun namun, sedekah deso ini gue wau siang niki wau pas satu moharam, dibun busata kan dibun titihakan wonton, astono kedua, eh namun, setono agung, niki mesin nih pagi aneh, ya ibah sarwau, udah ngompos sih, gak nadi suntol nong nih keliwat kakek catatan jadi oh, lalu oh, so. oh, so. terus ten kediri niku ku wong ten niku ni ku ten daerah Solo, daerah jogja niku istilah sentono-sentono ni sentono. ku hausin paham bahasa sentono niku ku ya ibasan ni ku tapi wajibannya malalala Astana Giri Bangun Istana Bapak Ibu Suryo, Kulo perlu mengulang Penjelasan Kulo pada waktu Peringatan Topo Niko wonten Balai Desa tepatan waktu niku Kepala Desa niku Panjenengan Ibon Abah Haji Karsono asal-asalin iku ngeter desa niku banding ngawanten akan sedekah desa terus termasuk sing dibahas Niki gene sentono meriki terus pulau niku nganangan ga muluni makom sentono itu sing dimakom nosopo pulau mata akhirnya pulau niku wong boten ngerti dawekwa Al-Quran Fasalu ahla dikri in kumtun la -ta lamun takono nanggoni wong sing ngerti nek kapan sampean iku ga ngerti -er, kiri kula sakdaringi pun suwan tenggaini kiai sing arif kiai kiai sing ma'rifat dateng gusti Allah niku kula ngengken salah seorang sing biasa kupula percaya istighara ternyata hasil istikharah niku ini niku kerja nang ngene wak kaji waktu dhuwur ngeten iki kangen leren leren si salat atau disit Lalu wak kaji niku kira-kira wong santri nang mboten Pak diarani kaji niku san santri wak kaji niku berarti wong is wong islam terus pulang mengambil kesimpulan bahwa yang dimakam tenan mbriki niku adalah orang mukmin. terus malih diperkuat malih salah tunggalipun tiang pulau niku ketinggal tengene makom setonon niku yang jubahan-jubahan santri terus malih diperkuat ngendekanipun Bapak kepala desa Pak Soekarni pulau sambung ke kepiring tapi lebih wau dalu pulau rembakan secara empat mata ternyata tembrikin itu makom-makom yang agung akhiripun ulang salah pengenis salah tunggalipun kiai ingkang arif wonten tulung agung bahayai maskun bayai maskun tulung agung niki termasuk priantun ingkang menyepakati ingkang menunjukkan makom maulana ishak wonten kemantren derajat niko pinggir laut niko niku tahun 2012 niku kalau tangkler datang juru kunci nabo tenyi makom niki sakit kepala gitu meriki meniko priantun kiai saking bundi kang bersani bayai mas kun tulung agung bayai saking lamongan bayai saking cepu atau si temeriki niki dinyatakan bahwa niki makom Aulia, makom Wali, tapi temeriki ini kunjung sewu. Sebenarnya niki bahwa wali sing temeriki ini sangat rahasia. ngantos waktu nomor niko e, dialog interaktif niki loh namine naminemon, batin burun jawab Estune namine Sinten niku bunuh wangelan. Kita angglati, akhirnya turun jawab niku, "Terhormat, saya terhormat." bayi masku nanti akan niku tergolong kekasih kasih niku, bahasane Wa -wali. wali. terus kalau tangga tak malih, saya tunggalin niku, niku Abdullah. Nih niku gampang, gampang ditangglati, simile tani masjid al-mahmud niku, Abdullah. Tadi saya Abdullah, niku kangkang adi. Lah ngembikane bayai Maskun niku sing babat desa ke keras. Waw di wau dikendhikake Kyai Basar bahwa wong babat desa niku nih gak wong ahli tirakat gak wong ahli riyadhah ya sedo mudhar jarma maro mati wong barang keras biar niku wingit angker dengan dikakek kali ya yang bertahadu waktu balik disangin nek gak wong linduwe gak iso gak mungkin babat deh deso nek kulawan terus eh, kulawan jenengan so, istoyok mangane ake turune emun gala nah. mudar gunan lah temeri kini ke uang atas ini nek ngerahasiakno ini tuh sanget ngantes nyun seumakome dirahasiakno ga nong ngalor tapi terbukti arahnya berarti itu udah terbukti loh pak, ada ngitung dong ya, di kau bikulah kompas niku wow, jadi keberatan ada ngitung, tadinya jadinya di kau sholat dengan ngalor, buat apa kiri buat apa, jadi nih pun- pun ada ngalir titi, cuma kurang pas, laniku dalam rangka mastur nutupi kewaliannya, lalu di kau ilmu dewi bayai iska. Kondotepuiren itu, nek wali wong sing dimakom makom karomai ku wajib ditutupi tutupi Santek nah minimawan nggak boleh disebut, Santek kuburan ini gue lo, dislimur slimur, no. Niput nah, yang- yang kata sing, boten percados bayi mas kunget, nado ngomong ngono, nado tunggu, sani, boten percados boten nopo nopo, wali nek gue siapa, butuh pengakuan, nggak butuh lagi minta apa lagi ganti Gusti Allah biangbas dengan ngangkat, tapi nih Nabi Rasul mujizatnya ini gue wajib disampaikan lo diomong-omong, omong lo, no. nanti wali gue diler main no, bongbong aku gue wali ini Gus Allah ini, wali water, wali -wali ini wali wator, wali-wali daya ini gue, wali gobal ini. Bila lagi ngendhikani Mbah Yai Maskun sing dipun makomna temriki niku termasuk keluarga saking Mataram. Nge, sangking saking Mataram nami nipun Sayid Rahmat, Sayid Abdullah niku kakang adi sing bab desa kekeras. Nate kula atur Mbah Yai Jamal waktu pembukaan Masjid Al-Mahmud bayai bayi, kabarnya nggak matur. Dan beri kini kawan termahkam kali, makon aku, kurus wana kan besok. Bayi, mas kun, kiai, mendikau, bahasa yang kali, bahasa yang abdullah, ingkang babat desa mendikau. Bayi, jamal mandu-mandu, teman-teman. Dadah, anjing cowok, bayi, ya, terus niki insyaallah, kenapa niku yakin pulau. Termasuk iki sesuai kalian ayat kula kalau kala para bapak poro ibu wala tahsaban alladzi naqdilu fi sabilillahi amwata bal ahyaun rabbihim kulah jenengan sepon nyongko, ne, uang wis mati tingkatan ini mu jahit pejuang ini jangan dianggap mati begitu saja wis pokok diuruki wis tidak akan tetapi jasadnya utuh ruki tan safi naringan roh mati gusti Allah al. hai sesuai kalian ayat nikwa Allah asbabun nuzulin itu mesinnya Uh, napa niku diterangnya gini Tafsir ad al fi Tafsir maksur niku jauh sekali dipenuhi dikalkan bahwa ayat niki atau muruni sebab-sebabnya ngemen niku para pejuang ukut banyak yang meninggal pejuang ukut niku sing sedo niku pitong sing swidak 6 niku sahabat ansor sing papat niku sahabat muhajirin Sahabatku di tempat niki setengah lemban niko Saidina Hamzah bin Abdul bin Abdul Mutalib kalian Said Saidina niko Sahabat Umar uh, supaya gulong. Jadi sahabatmu muhajirin niki sing kok mekani niki papat tapi sing suwida enam niku saking sahabat Ansor penduduk Madinah. panjang nabi khusus saya tak Artinya lopo pak bu tiang niku nih berjuang, masya Allah mati nih mati sahid lah kategori berjuang jihad, kata singkulaturakan niku awak ajun nabi ditanggalkan kali sahabat ya Rasulullah niki ya lopo niku asbabulurutin aduh benten-benten sanatin dewi, enten sing sanat songkak abigurairo, enten sing sanat saking lintun itu ditanggul tangan kanjeng nabi ya Rasulullah ayul akmali abdul kanjeng nabi nopo ngamal sing utomo ni kanjeng nabi jawab pertama al jihadu fi sabillilah berjuang belo agama gusti allah, thuma ayun asolatu ala waktiha thuma ayun al wafiriwayatin ayul amal ya Rasul as-salatu ala waktiha Tuma ayun al-jihadu visabilillah Tuma ayun al-hajul mabruru terus amal-amal terbaik nah jihad kategori jihad bukan berarti yang diartikan kali Islam radikal sing saling ini berikan apa jihad itu berjuang itu yang ngebom meledakkan bom nonton ikon gawe susah masyarakat ikut jihad koplo nih saat ini kiri kudzi hatiku dari berbagai kalangan para pejabat menegakkan keadilan menegakkan kebenaran Monster sejahtera rakyat. Niku gizi jihad. Wong tuang golek no biaya pendidikan putrani. Mondo nonyek tolano. Niku podok karo tingkatanik jihad bisa bila. Jihad bisa bila malay dan sebagus seku semuanya gede niku nopo. Ia menikoh berjualan nopo niku jihad melawan hawa naf, nafsu pada waktu perang merponiku kanjeng Nabi kali sahabat guntur saking perang badar kanjeng Nabi dikudawo rojakna min jihadil aswar ila jihadil akbar awa-awaan aniki sahabat mulai songkau perang cilik bakal ngadepi perang sing gede sahabatiku samin jembleng ajib urip perang sing paling dasat niku perang Badar Kubro yang terjadi pada bulan Ramadan. mesinnya perang niki tidak boleh terjadi di bulan Ramadan. Tapi karena serangan musuh orang Islam harus menghadapi. Lungo ten niku matur. Jihad napa kan Nabi sing ngalangkung ageng sing kabade kita hadapi. Jihad nafsi yaitu perang nap, Makanya, para bapak, para ibu, anak-anak semuanya, utamini pun para pejabat mulai dari musnika, pejabat desa, perangkat desa, niki semuanya adalah mempunyai peran jihad masing-masing. Menawi pulau panjenengan strojo sakit melaksanakan kewajiban sesuai dengan porsi masing-masing sesuai dengan tingkatan masing-masing, insya allah pulau panjenengan dengan mempunyai pahala yang setingkat dengan jihad. Resabi lila melaniniku anggeni pun kirim tungo tahlilan bareng bareng tu ngak lomba no, sayid lan makom makom ingkang wonten kudalal kemarin setolo, gedung, eh, setolo Uh, aku menikah, mugi-mugi kajat tulon jenengan sejaya niki dijabah kali Allah besok keras niki tidak desa sing tentrem makmur pemimpin ini tadi pemimpin sing adil iseng kisah nyejahterah no, masyarakat masyarakat masyarakat di masyarakat sing gampang-kampang penak di Insya Allah nih wis kadosin di punaturakan pak kepala desa wau iya ini karu wis menyatu masyarakatnya gampang ditoto Insya Allah dari batu batu nyi batu walaupun wow seneng Allah kabeseneng kabeseneng kabeseneng inilah yang menjadi harapan semuanya. Muka -muka kali Allah. Insya Allah, no Allah. No Allah. Insya bunga kekasih Allah, wali Allah. Insya wangsul Terbukti dengan kenyataan dengan baik Maksono setono agung pun dan setono mata nih anal anapan nih bu, gini arainku uh, elek lampo nang setono, lampo nang Padahal pak bung Simdi Makom no tembikini ku wali niku sih, Allah niku biturut pemanggil, biturut ngentikani bayai masgun daerah tulung tulung agung. So bayai maskun niku gula baleni Bayai Maskun niku tangan kanan nih Bayai Jalil teluh ngagum Bayai Jalil niku sopo Kebune Bayai Jamal Bayai Jamal itu tambah beras niku nih badai ziarah ten makom makom sing saja kok burung dikenal niku biasa nih Jamal niku utusan datang Bayai Masgun Yunbirso sinten si dzizi nih makom tembikipin Nah, aku niku kesupen kromien niku, ngobotin ku lho tangklo tangkeng, istunin ingkan makonin bahasanya terokmatik si pinggir lor, apa si nomor loro, apa si nomor nanti ku lho sing darin sempat tangkir lho. Saan ini ngitiangi, priyantu sehat, masih ada kesempatan kita menggali sejarah lagi nah ini moga, moga demi arah kebaikan saya wong orang sentono insya Allah tujuannya orang kutub-kutub insya Allah tujuannya juga api nah ini wawah waw, apa kadus yang diterang lupa waw, ngobong menyan ini bahasa Arab ini ku bakhur bakhur ini menyan Arab menyan sing ambune wa wangi nah ini sing menyan kados kelembab daerah daerah kebumen, cilacap ini ambune pun nyuwenget nyegah ini menyan Arab niku insya Allah sing hadir niku maylaikai tigus di Allah sing insya adir niku jin sing santri tapi nyewon sewo ini kapan sing dikobongku menyan jawa sing niku bangsane maklamir kerandong barang-barangku Mulane tiang Arab niku tiang Arab niku ini kapan sholawata ini kapan orang itu tembakan Menyaret menar men pasor niku anu, to akan sing dibakar niku niku pan niku kayu cendana, sanes kayu cendana, kan kayu niku saking Irian. Niku sakilune niku selawi juta, Pak. Kayu garu, nggih, saking Irian Jaya selawi juta, nek saking Kalimantan 15 juta.